Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan membahas tentang ramalan seorang Virgo di tahun 2021. Namun buat kamu yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video berikutnya. Dan khusus buat kamu yang punya pertanyaan seputar zodiak, silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi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 kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Virgo di tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Virgo di tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu pekerjaan dan karir seorang Virgo di tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang firgo di tahun 2021 jika kartu kategorinya sudah kita dapatkan kirisannya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Virgo di tahun 2021 per kategorinya sini pertama kita ambil di dalam kategori kesehatan seorang firgo Selanjutnya, support energi di dalam kategori keuangan seorang Virgo. Selanjutnya, support energi di dalam kategori karir pekerjaan seorang Virgo. Selanjutnya, di dalam kategori hubungan asmara seorang Virgo, jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan. Ataupun yang memperjelas suatu ramalan zodiak Virgo di tahun 2021. Oke, jika kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakan kepada seorang Virgo. Pertama, kita akan membuka kesehatan Virgo di tahun 2021, dan kartunya adalah. ten of sword, ataupun 10 piala secara umumnya ten of itu diartikan seseorang yang mendapatkan pengkhianatan dari orang terdekatnya dan untuk kesehatan Virgo di sini kelihatan bahwasanya kesehatan Virgo akan menurun di tahun 2021 itu disebabkan ia mendapatkan pengkhianatan dari orang yang ia percayai serta orang terdekatnya di sini juga seorang Virgo merasa dibohongi ataupun merasa dibodoh-bodohi di tahun 2021 dari seorang yang sangat ia percaya di dalam kehidupannya sehingga di sini seorang Virgo akan shock dan terkejut dan mempengaruhi kesehatannya akan lebih menurun di tahun 2021. Jadi di sini kesehatan seorang Virgo akan shock dan menurun drastis di tahun 2021 itu dikarenakan pengkhianatan yang ia dapatkan di tahun 2021 dari orang yang sangat ia percayai dan untuk support energinya adalah queen of cup. Secara umumnya queen of cup itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini kelihatan kesehatan seorang Virgo di tahun 2021 itu drop dan menurun dikarenakan ia shock dan terkejut mendapatkan pengkhianatan dari orang yang sangat ia percayai di dalam kehidupannya di sini motivasi support energi yang ia dapatkan dari seorang pasangan dan pasangan akan selalu berada di samping Virgo meskipun seorang Virgo di dalam keadaan jatuh sakit ataupun di dalam keadaan drop dan di disini juga pasangan akan selalu berusaha dan memotivasi seorang Virgo agar bangkit dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di tahun 2021 selanjutnya kita ke kartu keuangan seorang Virgo dan kartunya adalah 7 of pentacle ataupun 7 koin. Secara umumnya 7 open pentacle itu diartikan di dalam hidup melihat ke depan ataupun melihat masa depan. Dan di sini 7 of pentacle juga dapat dikategorikan selalu melihat peluang yang jauh namun masih banyak peluang yang di depan matanya. Itu disimbolkan dengan satu koin adalah peluang yang jauh dan ini adalah 6 koin itu disimbolkan dengan peluang yang sangat dekat. Jadi di sini seorang Virgo berusaha untuk melihat peluang yang jauh agar keuangannya lebih bagus namun di dalam satu sisi peluang yang dekat ia abaikan untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di tahun 2021 jadi di tahun 2021 keuangan seorang Virgo tidak stabil ataupun di dalam kategori labil karena di sini seorang Virgo memang menatap masa depan untuk menunjang keuangannya di masa depan dan di sini kelihatan seorang Virgo selalu sibuk menatap peluang yang jauh sehingga ia lupa peluang yang dekat yang dapat menunjang keuangannya lebih bagus lagi di tahun 2021. Dan untuk sumber energi yang didapatkan oleh seorang Virgo adalah Queen of Pentacle. Secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita dewasa ataupun seseorang wanita yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini kelihatan keuangan seorang Virgo di tahun 2021 itu selalu menatap masa depan sehingga ia mempersiapkan keuangan yang lebih bagus lagi di tahun 2021 namun selalu sibuk dengan melihat peluang yang jauh dan ia lupa melihat peluang yang dekat dan di sini support energinya dapatkannya dari seorang pasangan yang tidak lain dari pasangannya sendiri di sini pasangan sendiri akan memberikan masukan dan memberikan motivasi serta memberitahu seorang Virgo bahwasanya peluang yang dekat sangatlah menguntungkan untuk menunjang keuangan yang lebih bagus lagi di tahun 2021 Selanjutnya kita kartu karir seorang firgo di tahun 2021 Dan kartunya adalah Two of one ataupun dua tongkat Secara umumnya Ini diartikan sifat memilih Satu laksanakan Satu tinggalkan atau dalam artian dua tindakan Jadi karir seorang firgo di tahun 2021 itu bersifat memilih dan tidak dapat dilakukan secara bersamaan di sini seorang Virgo harus betul-betul memikirkan harus betul-betul mencari solusi agar dapat menentukan karirnya di tahun 2021 yang dapat menunjang keuangannya lebih bagus serta menunjang pekerjaannya lebih bagus lagi di tahun 2021 di sini diharapkan seorang Virgo agar tidak percaya kepada orang lain dan melakukannya sendiri di tahun 2021 juga seorang Virgo dihadapkan dengan dua pilihan yaitu pekerjaan lama ataupun pekerjaan yang baru jadi di disini seorang Virgo harus meninggalkan satu pekerjaan dan menentukan pekerjaan yang dapat menunjang karir serta keuangannya lebih bagus lagi di tahun 2021 dan untuk support energinya yang dia dapatkan adalah page of one secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun jadi disini support energi yang didapatkan oleh seorang Virgo adalah dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri. Di sini seorang anak akan memberikan motivasi kepada seorang Virgo agar bangkit dan up, serta mendapatkan karir yang lebih bagus lagi di tahun 2021 dengan memilih suatu pekerjaan yang dapat menunjang karirnya lebih bagus lagi. dan nah, untuk kartu hubungan asmara seorang Virgo adalah... 10 of cup ataupun 10 piala secara umumnya ten of cup itu diartikan dapat membangun suatu hubungan rumah tangga dengan bahagia dan juga dapat diartikan seseorang yang bahagia bersama pasangan dan bersama anaknya dalam kategori ini seseorang bahagia bersama keluarga kecilnya jadi di sini kelihatan untuk hubungan asmara seorang piru di tahun 2021 itu sangatlah bahagia bersama pasangan disimbolkan dengan sepasang suami istri dan mendapatkan keturunan di sini mereka sama-sama bahagia di tahun 2021 terutama kepada seorang Virgo. jadi di sini Virgo sangat bahagia bersama pasangan itu disebabkan karena seorang pasangan selalu mendukung kesehatan keuangan seorang Virgo dan anak selalu mendukung karir seorang Virgo. jadi di sini kelihatan seorang Virgo bahagia bersama keluarga kecilnya dan untuk support energinya adalah King of One. Secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang sudah senior daripada seorang Virgo. Di sini dapat kita lihat jelas bahwasannya seorang Virgo akan mendapatkan kebahagiaan di tahun 2021 bersama pasangan ataupun bersama keluarga kecilnya dan support energinya yang ia dapatkan adalah dari seseorang yang sudah tua ataupun yang lebih senior dari seorang Virgo di sini seorang Virgo akan bahagia dan King of One ini diartikan adalah orang tua dari seorang Virgo dan orang tua dari seorang pasangan jadi motivasi serta respon positif didapatkan oleh orang tua Virgo dan Virgo mendapatkan kebahagiaan bersama pasangan di tahun 2021 dan kartu kesimpulan seorang Virgo adalah The Sun Secara umum, Desan itu diartikan pencerahan ataupun masukan yang sangat positif yang berdampak positif kepada kehidupan. Jadi jika Desan kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Virgo, seorang Virgo mendapatkan pengkhianatan di tahun 2021 dari orang yang ia percayai di dalam kehidupannya. Dan di sini seorang pasangan Virgo mendukung penuh seorang Virgo agar bangkit dan bangkit lagi di tahun 2021 tentang kesehatannya. Dan di sini Desan menggambarkan masukan ataupun pencerahan serta motivasi yang diberikan oleh seorang pasangan akan berdampak positif kepada kesehatan seorang Virgo di tahun 2021 dan jika desain kita gabungkan dengan keuangan seorang Virgo keuangan seorang Virgo akan selalu menatap masa depan dan menatap peluang yang jauh sehingga melupakan peluang yang dekat di sini seorang pasangan mendukung keuangan seorang Virgo agar lebih bagus lagi dan desain sini menggambarkan seorang pasangan akan memberikan masukan kepada seorang Virgo agar melihat peluang yang dekat yang dapat menunjang keuangannya lebih bagus lagi di tahun 2021 dan jika desain kita gabungkan dengan karir seorang Virgo di sini Virgo dihubungkan dengan dua pilihan yaitu satu kerjakan dan satu tinggalkan dan ia mendapatkan hubungan dari anak-anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri jadi di sini desa menggambarkan seorang anak bukan memberikan motivasi dan kasih sayang sebagai seorang anak kepada seorang Virgo sehingga Virgo akan berusaha dan memikirkan matang-matang pekerjaannya yang dapat menunjang karir yang akan lebih bagus lagi tahun 2021 Dan jika kartu hubungan asmara kita gabungkan dengan desa Seorang Virgo akan mendapatkan kebahagiaan bersama seorang pasangan dan seorang Virgo akan mendapatkan kebahagiaan bersama keluarga kecilnya. Dan di sini seseorang yang sudah senior yang dikategorikan adalah orang tua dari mereka yaitu orang tua Virgo dan orang tua dari pasangan Virgo sehingga orang tua dari seorang Virgo akan bahagia bila melihat seorang Virgo bahagia di tahun 2021. Dan desain di sini menggambarkan Seorang orang tua akan memberikan pencerahan kepada seorang Virgo agar lebih mempertahankan kebahagiaan di dalam suatu hubungan asmara ataupun di dalam suatu rumah tangga Virgo. Dan untuk angka keberuntungan seorang Virgo di tahun 2021 adalah 10, 17, 72, 25, dan 21. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Virgo di tahun 2021. Semoga bermanfaat.